Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Fendi Haris di channel Fars Entertainment. Oke, di video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial dan berbagi pengalaman gimana sih caranya menulis dan menambahkan kata kunci YouTube yang paling banyak dicari 2021 Tentu ini sangat bermanfaat bagi kalian di channel gaming, terus ada juga cover lagu, terus ada musik, dan channel-channel sebagainya. Nah, sebenarnya kata kunci ini bisa kalian riset menggunakan TubeBuddy dengan cepat, namun saya kali ini akan memberikan tutorial gimana caranya menggunakan video-video yang meledak, terutama bagi kalian yang memiliki video yang sudah boom, ya, yang sudah boom dan tentu menggunakan YouTube Studio. Kita coba obrakabrik YouTube Studio kalian untuk mereset kata kunci dan setting kata kunci yang tepat di 2021 ini. Oke, kita menuju tutorialnya dan silahkan simak sampai tuntas. Nah langkah pertama yang kita harus lakukan yaitu pertama kali yaitu mengunjungi YouTube Studio yaitu di studio.youtube.com. Kalian bisa menggunakan laptop dan di sini saya menggunakan laptop. Sebenarnya kalian bisa menggunakan handphone kalian dan juga komputer kalian di rumah kalian. Namun di sini saya menggunakan laptop karena tentu tidak terbatas ya dalam menganalisa channel-channel kalian. Oke kemudian kalau misalkan sudah masuk silahkan pilih konten di bagian sini di bawah dashboard kita pilih konten dan juga kita di sini akan dihadapkan dengan menu Upload live postingan, kemudian di sini ada filter. Kita tekan filter. Nah, di, di bagian ini ada deskripsi, terus dibuat untuk anak-anak: ada judul, ada klaim hak cipta, ada monetisasi, ada pembatasan usia, ada penayangan, dan visibilitas. Oke, kita menuju ke penayangan nah di bagian ini sebenarnya kalau misalkan kalian sudah memiliki view yang meledak biasanya itu akan banyak sekali ya ada yang dari 5000 view terus ada 10.000 view ada 100.000 view hingga jutaan tentu saya akan menggunakannya contohnya yaitu di 5000 view untuk memfilter video-video mana yang akan kita naikkan tentunya ya kalian juga bisa memilih filter kalau misalkan video kalian baru meledak di 1000 tergantung kalian untuk membidik kata kunci tersebut nah di sini saya memilih yang angka filter yaitu 5000 dengan mengetikan angka 5000. Kemudian di sini ada terapkan kita pilih terapkan. Oke, okay, kalau misalkan sudah masuk pada terapkan, kita bisa melihat sendiri di sini ada 10.000 view, ada 18.000 view, ada 7.200 view, 5.000 view, dan juga kita ambil contoh di sini, kita ambil contoh di bagian sini yang view-nya masih 6.945. Oke, okay, kita di bagian sini kemudian menuju ke tab analytics, karena di situ akan mengetahui rahasia-rahasia bagaimana cara setting kata kunci yang populer 2021 yang bisa bisa kalian kaitkan terutama di video-video baru kalian Oke setelah masuk pada bagian ini di sini juga akan dihadapkan pada banyak metrik atau menu yaitu ringkasan ada jangkauan kemudian ada interaksi ada penonton dan pendapatan Oke kita menuju ke jangkauan silahkan pilih jangkauan nah kalau misalkan sudah kelihatan jangkauan ini langkah selanjutnya yaitu silahkan kalian untuk scroll ke bagian bawah nah di bagian bawah ini kalian akan menjumpai tayangan kalian dan berapa yang direkomendasikan kalau nah, misalkan di sini ada 24,8% dari youtube merekomendasikan konten anda dengan jumlah tayangan 58.800 oke kemudian gimana sih caranya untuk men-setting atau mereset kata kunci yang populer 2021 di video ini sehingga kalian itu bisa untuk membuat keterkaitan antara video-video baru kalian. Silahkan kalian scroll ke bawah. Nah, di bagian sini ada penelusuran YouTube. Kita akan mengoptimalkan penelusuran YouTube karena disinilah letak untuk. Kunci rahasia, kunci rahasia, kunci untuk bagaimana video-video kalian yang baru itu dapat meledak. Oke, di sini kan sudah diberikan kata kunci dari YouTube Studio itu sendiri. Kemudian kita coba pilih selengkapnya untuk melihat lebih lanjut kata kunci tersebut. Oke, kita tekan selengkapnya dan kita akan dihadapkan pada diagram-diagram yang naik turun ada ya seperti ini naik turun dimana letak kata kunci tersebut untuk kita optimalkan di sini ada banyak pilihannya seperti contohnya ini cara menghilangkan iklan di YouTube terus ada cara hilangkan iklan di YouTube 2020 terus ada cara blokir iklan di YouTube Android cara blokir iklan di YouTube dan cara hilangkan iklan di YouTube Oke kita ambil lima kata kunci aja untuk kita optimalkan dan gimana caranya caranya adalah silahkan kalian ke kita ambil dulu 5 kata kunci tersebut kemudian kalian menuju word atau notepad di sini saya menggunakan word ya dan kita pindahin aja kata kunci tersebut kita ambil kita coba ambil 5 kata kunci yang akan kita optimalkan di bagian sini Oke kita ada dua kemudian berikutnya kita coba copy lagi dan kita coba semuanya, namun di sini kita ambil lima contoh saja ya. Sebenarnya kalian bisa memodifikasi nanti di bagian kreativitas kalian untuk mencoba banyak kata kunci di disini yang ditawarkan oleh Youtube itu sendiri. Oke, kalau misalkan sudah masuk di bagian sini, kita sudah menemukan 5 kata kunci ya. Lima kata kunci yang akan kita bidik gimana caranya untuk saat kita mencoba untuk memasukkan video baru, kita juga membidik kata kunci ini. Nah langkah selanjutnya adalah kita tentunya sebelum mengupload sebuah video kita coba untuk membuat judul kan seperti biasa dan gimana caranya untuk membuat sebuah judul yang mengandung kata kunci ini. Silahkan kalian modifikasi sesuai pikiran kalian. di sini saya coba memberikan contoh yaitu misalkan cara menghilangkan dan blokir iklan di Youtube Android 2021 berhubung saat ini adalah tahun 2021 kita coba memakai judul ini, oke apakah judul ini sudah tepat? saya rasa ini sudah tepat karena sudah mengandung semua kata kunci di atas, seperti apa contohnya nah di sini kalau misalnya kita melihat kata kunci cara menghilangkan iklan di Youtube, tentunya di bagian judul juga tertera ya, cara menghilangkan iklan di YouTube berarti kata kunci yang pertama itu sudah masuk kemudian cara blokir iklan di YouTube Android kata kuncinya juga masuk ya di sini cara blokir iklan di YouTube Android Oke sampai langkah-langkah semuanya itu dilakukan dan semuanya masuk pada judul ini kemudian kalau misalkan sudah membuat judul ini tentu kita akan membuat deskripsi yang juga mengandung kata kunci-kata kunci di atas contohnya gimana kita harus membuat secara organik atau alami yang misalkan seperti ini cara menghilangkan iklan di youtube menggunakan handphone android 2021 yang baik dan benar, sehingga iklan tersebut, tersebut bisa hilang dan mudah. Oke di bagian deskripsi kita coba memberikan contoh seperti ini. Nah sebenarnya kalian bisa mengotak-atik sesuai dengan pikiran kalian dan di sini saya mencoba membuat sesuai pikiran saya yang langsung secara otomatis ya Nah kita coba lihat apakah mengandung kata kunci tentu ini yang mengandung kata kunci Suatu contoh yaitu cara menghilangkan iklan di YouTube di sini sudah ada cara menghilangkan iklan di YouTube Oke yang pertama sudah masuk pada kata kunci ya pada bagian deskripsi kemudian yang kedua cara blokir iklan di YouTube Android cara menghilangkan iklan di YouTube menggunakan handphone Android. Nah, di sini ada Android 2021. Nah, itu adalah caranya. Gimana caranya untuk memberikan deskripsi yang tepat saat mengupload video. Nah, kemudian pada bagian tags, saat sebelum mengupload, itu akan dihadapkan pada tags ya. Tags -tags, kita bisa memasukkan juga tags ini sehingga ada keterkaitan antara kata kunci ini dengan video video yang akan kalian upload kemudian langkah berikutnya adalah jangan lupa juga untuk men-setting kartu ya setting sebuah kartu atau layar akhir oke dalam hal ini berarti saya harus memasukkan nah bagian ini ya jadi saya harus memasukkan video yang telah saya coba analisa Ya, itulah caranya. Gimana caranya untuk membuat keterkaitan antara video-video baru kalian, sehingga kalian itu bisa mengoptimalkan kata kunci yang berada di YouTube Studio tersebut. Oke, okay, jadi di sini sumber trafik penelusuran YouTube itu sangat penting ya, terutama bagi kalian yang kontennya konten gaming, terus juga ada konten cover lagu, ada musik, dan konten-konten sebagainya. Dengan begitu, kalian tidak sembarangan dalam mengupload sebuah video, karena dengan cara ini kemungkinan besar, optimasi kalian itu akan berhasil dan tentunya akan keterkaitan kalau misalkan Dan Jesse youtuber terkenal itu bilang ini adalah strategi gendong ya, strategi gendong, jadi kita itu digendong oleh konten yang telah meledak view nya sehingga akan terbantukan juga di bagian SEO nya Oke, okay, itu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini mengenai bagaimana caranya menulis dan menambahkan kata kunci YouTube yang populer di 2021. Nah, buat kalian YouTuber pemula, silahkan jika ingin mengembangkan channel kalian untuk mendukung channel Fars Entertainment dengan menekan tombol subscribe di bawah ini dan juga nyalakan loncengnya di bawah ini. Oke, okay, saya Fendi Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.